Hari ini hari keempat menjelang kita motor ke Jogja Solo. Saya udah persiapin untuk yang pergi saya untuk baju-baju dan sebagainya. Terima hari lagi kita mau jalan-jalan. Sudah kebayang kasih. Terima jenis Terima ini. sudah membayangkan akan makan foto gading mana foto itu adalah favoritnya rinya presiden kita pak jokowi maksudnya excited banget ya selasa kita mau ke jawa dengan teman-teman baru kali ini kan kita ngadain ke jawa tengah selamat 3 malam pak Sudah udah sabar nunggu hari selasa tengah. kita akan rame-rame di Senang-senang ketawa-ketawa Sambil membayangkan teman-teman kita pakai bikini Nanti di renang ke Jawa ya. Oke, okay, sip. selamat malam wisata perkenal eh sudah lalu eh, Bapak Om ini difasilitasi ada audio video ya karaoke alat pemadam kebakaran pediatika lalu pintu kaca yang berada di sisi kiri kanan dan pintu darurat yang berada di belakang sebelah kanan yang akan digunakan hanya dalam waktu keadaan darurat saja Uh, mungkin uh, selama perjalanan, uh, selalu menggunakan ZBBL Estimasi perjalanan kita ke selalu uh, kurang lebih 8 jam men. oh, ya Agak praktis ya, jadi kalau mau rekam lagu nggak usah ketik, tinggal ngomong aja di mic, langsung keluar di, di TV-nya, di audionya oh, Mau lagu apa juga boleh? Dari tahun berapa berarti? Dari, Dari tahun 50 ada aku Ada aku tuh, aku yang aku. sepanjang aku. ada di Youtube, aku aku aku. dia aku. masuk aku oleh coba di Ini juga spesial ya. Halo Perannya lain dari yang lain. 32 ya, Pak Ahmad. Oh, belum komplit ya ini ya. Eh? Belum kompetit. Di TV-nya 32 12. 12 orang lagi. 12. belas. videonya lu <tuk> gilir dulu. Pogor jam lima pemberitaan pertama selamat. di uh, KM 19 belas area puncak oke. Okay. kue siapa bisa nih ya kue siap ibu seti kue apa yang bungkusnya di dalam sedangkan isinya di luar nah loh kue apa yang bungkusnya di dalam sedangkan isinya di luar ayo ibu seti hati raja bikin kue kayaknya gak bisa ya jawabannya adalah kue salah bikin ada <sun> ya. right. aman itu Gue salah pikir dong Bingung bingung. salah pikir dong Bedanya superman dengan superman. Nah, dia sisil. Oh, di luar. Superman, kalau dalamnya di luar. Superman. Gimana? Gimana? Gimana? satu kok Gimana? ajak juga gati menanti Mereka pada toilet gratis, Bro. bro. Dua. Tiga. Kita. kita berada di Resto 456 KM 456, sorry Keserikan <laughs> top yeah. yeah, saja sampai di pakaian simpel. Oh, mau mau berenang tapi nunggu hujan tidur teman-teman. Kita lagi kumpul nih semua di Solo Saya lihat begitu turun dari bis lah Kok nggak semua dateng ya, nggak banyak yang ikut cuma sedikit sekali yang ikut Ayo lain kali kayak saya harap semua bisa ikut ya Paling tidak 50 orang lah kita jalan-jalan bareng Seneng, seru sekali Ini yang segini aja udah ya seneng Apalagi kalau banyak ya Sekarang kita mau makan malam di nasi timlo solo. Saat ini kita mau makan timlo solo. kita <tip> hari Alkes 79 selasa tanggal 14 Maret bersama teman Alkes 79 kami berangkat dari Bogor jam 5 pagi berkumpul di Hokben Pajajaran selama perjalanan kita jemput 3 teman di KM19 setelah 3 kali pemberhentian di rest area kita makan siang dulu di rest area KM456 Selama perjalanan kita dihibur dengan nyanyian, karaokean dan canda-canda. Setiba di Solo, sekitar jam 3.30, kita check-in di Swiss Berlin. Kemudian kita dinner di Timlo Solo. Setelah itu kita kembali ke hotel dan selesailah kegiatan hari pertama kita. Dan tur kita akan berlanjut nanti di video kedua.